Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang 5 zodiak yang mendapat rezeki mendadak di bulan November tahun 2021. Namun buat kamu yang bergabung, silahkan klik tombol subscribe, bengkar loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak, silakan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik, sebelum kita ke ramalan, yang di saya informasikan terlebih dahulu bahwa ramalan ini bersifat umum, tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silakan status di channel ini. Jika kamu merasa kurang cocok, silakan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan baca tahun tentang zodiak yang mendapatkan skim mendadak di bulan November tahun 2021. Tunggu singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama, selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat, selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang mendapat rezeki mendadak di bulan November tahun 2021. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, misalnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang mendapatkan harus dapat di bulan November tahun 2021. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kelima yang mendapat reskimen mendadak di bulan November tahun 2021. Jika kartu support energinya sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang mendapat reskimen mendadak di bulan November tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Tu zodiak yang pertama adalah ten of sword ataupun 10 pedang. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang di mana di sini digambarkan seorang Scorpio bakal mendapatkan mendarat di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Scorpio akan banyak mendapatkan tawaran pekerjaan yang di mana di sini hasilnya akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini pekerjaan tersebut datang tanpa ia juga sebelumnya, tanpa ia bayangkan sebelumnya dan tanpa ia sedang pasang tak sebelumnya. Dan disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio yang dulunya suka membuka usaha sendiri. Dan tanpa ia sadari di bulan November usahanya akan semakin sukses dan semakin meningkat yang membuat kehidupan, keuangan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah King of secara membuat ofan itu diaktikan seseorang yang usianya di atas 30 tahun seseorang yang sudah dewasa seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri dan di sini menggambarkan seseorang Scorpio akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan November tahun 2021 yang dimana di sini banyak tawaran pekerjaan akan ia dapatkan tanpa ia duga-duga sebelumnya yang mampu membuat keuangan kehidupan semakin bagus lagi yang dimana pekerjaan tersebut berasal dari orang-orang terdekat orang yang lebih tua dari Scorpio sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah well of Fortune Secara umumnya well of Fortune itu diartikan roda kehidupan, roda perputaran kehidupan, roda perputaran keuangan Dan jika kartu well of Fortune kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan Roda perputaran hidup akan dirasakan oleh seorang Scorpio di bulan November tahun 2021 Yang di malaysia ini akan mendapatkan job Mendapatkan banyak tawaran pekerjaan secara mendadak Yang dimana pekerjaan tersebut dapat dari orang-orang sekitar Orang yang lebih tua adalah seorang Scorpio yang mampu membuat keuangan finansial kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Nine of Pentacles ataupun 9 poin. Untuk zodiak yang kedua kita mau punya seseorang yang berzodiak Libra. Yang dimana di sini digambarkan seorang Libra bakal mendapat rezeki mendadak di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan keuangan kehidupan finansial seorang Libra akan jauh meningkat di bulan sebelumnya yang dimana di sini digambarkan usaha apapun pekerjaan apapun karir yang dilakukan oleh seorang libra akan berbuah manis akan berbuah maksimal yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan disini tanpa libra sadar sendiri bahwasanya keuangannya akan jauh meningkat ketimbang bulan sebelumnya dan untuk kartu support energinya adalah page of cup secara umumnya page of cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang libra mendapat rezeki mendadak di bulan November tahun 2021 yang dimana mana di sini usahanya akan berkembang yang dimana mana di sini setiap pekerjaannya akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi tanpa ia sadar sebelumnya dan di sini tanpa libra sadari juga bahwasanya seorang libra akan mendapatkan bui-bui ataupun mendapatkan keturunan di bulan November tahun 2021 dan jika kartu well of factory kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan roda perputaran kehidupan roda Pekutaran yang hidup akan dirasakan oleh seorang lima di bulan November tahun 2021 dengan terjadinya peningkatan keuangan dan usaha apapun yang dilakukannya akan mampu mendongkrak keuangan serta di sini kebahagiaan akan dia dapatkan dengan mendapatkan skim mendadak di dalam kategori keturunan dan untuk zodiak yang ketiga adalah nine of one ataupun sembilan tahun untuk jadi yang ketiga kita mempunyai seseorang yang bersedia Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo bakal mendapat rezeki mendadak di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang Virgo bakal menerima banyak tawar pekerjaan yang dimana di sini tanpa pernah ia duga sebelumnya tanpa ia pernah impikan sebelumnya yang dimana di sini seorang Virgo juga terheran-heran melihat pekerjaan yang datang kepada dirinya yang dimana pekerjaan tersebut ia lakukan dengan cara ide sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak menggantung kepada orang lain, yang membuat keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi, dan di sini juga menggambarkan kedisiplinan akan dibuat oleh seorang Virgo, yang dimana di sini tanpa ia duga-duga, tanpa ia sadari, membuat kehidupan karir lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umumnya Queen of Pentacles itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan seorang Virgo sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Virgo bakal mendapat, akan di bulan November tahun 2021, ribu dua puluh yang dimana di sini tanpa ia permasalahan sebelumnya. Karir, pekerjaan, job, banyak datang kepada dirinya yang dimana ia lakukan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, yang dimana di sini hanya didukung didoakan oleh seorang pasangan itu sendiri. Dan jika kartu leprechaun kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan. Roda perputaran kehidupan, roda perputaran keuangan akan dirasakan oleh seorang Virgo, yang dimana di sini job tawaran pekerjaan akan ia dapatkan secara mendadak tanpa yang rendah ia duga sebelumnya, yang dimana di sini ia lakukan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, yang didukung oleh pasangan yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu sedek yang keempat adalah second offroad, ataupun tujuh pedang untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo bakal mendapat rezeki mendadak di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang ulet yang gigih yang rajin yang pandai melihat situasi kondisi pandai melihat peluang untuk membuka sebuah usaha yang dimana di sini tanpa Leo sadari usaha yang dibangunnya selama ini akan membuahkan hasil yang maksimal atau mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi di bulan November tahun 2021. Di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Leo suka membuat pelajaran hidup, pengalaman hidup kepada pekerjaan karir yang sudah pernah ia jalani sebelumnya. Yang dimana di sini membuat seorang Leo yang melihat peluang untuk membuka usaha yang dimana untuk meningkatkan kehidupan. Dan untuk kartu support energinya adalah kenaik open tackle secara umumnya kenaiko pentakal itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Leo sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang bakal mendapat uski mendadak di bulan November tahun 2021 yang dimana sini usaha yang ia bangun selama ini akan maksimal dan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi di bulan November tahun 2021 tanpa pernah ia sedar sebelumnya yang didukung oleh orang-orang terdekat, dimotivasi oleh saudara-saudara dan dimotivasi oleh pasangan Leo sendiri. Dan jika kartu Elektron kita gabungkan dengan sudut yang keempat di sini menggambarkan roda perputaran kehidupan, roda perputaran keuangan akan dirasakan oleh seorang Leo yang dimana di sini seorang Leo usahanya akan berhasil maksimal dan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang didukung dan dimotivasi oleh orang-orang terdekat, -orang oleh pasangan serta sahabat-sahabat Leo sendiri yang membuat keuangannya semakin meningkat di bulan November tahun 2021. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Five of Swords ataupun 5 pedang Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang bersedia Gemini yang dimana sini digambarkan Seorang Gemini mendapatkan rezeki mendadak di bulan November tahun 2021 sini digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan Yang dimana disini mampu mengubah kehidupan keuangan finansial lebih bagus lagi dan disini juga digambarkan seorang Gemini tak pernah menduga sebelumnya bahwasanya ia akan mendapat tawaran pekerjaan tersebut yang dimana disini mampu mengubah jalan kehidupan serta keuangannya dan untuk kartu energinya adalah Kenaik of card. Secara umumnya kenaik of itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan seorang Gemini akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang tak pernah ia duga sebelumnya, di mana pekerjaan tersebut berasal dari orang-orang terdekat orang di sekitar yang mampu membuat keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kartu Well kita gabungkan dengan kode yang kelima di sini, menggambarkan roda perputaran kehidupan. Roda perputaran keuangan akan dirasakan oleh seorang Gemini, yang dimana mana di sini akan terjadi perubahan yang sangat meningkat kepada kehidupan yang dimana di sini seorang Gemini mendapatkan tawaran pekerjaan yang tak pernah ia duga sebelumnya, yang pekerjaan tersebut berasal dari orang-orang terdekat atau orang sekitar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan Gemini lebih bagus lagi dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang mendapat rezeki mendadak di bulan November tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Scorpio, yang kedua zodiak Libra, yang ketiga zodiak Virgo, yang keempat zodiak Leo dan yang kelima adalah zodiak Gemini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang bakal mendapat rezeki mendarat di bulan November tahun 2021, semoga bermanfaat. Ingat, like, comment, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalam.